jujur hari asli saat kalau cici Michael, ah, ah kemarin, ayah Michael. Awatnya, oh... hari ini ada yang Michael untuk ompong, Michael tinggali kumisnya kumisnya juga lele, butuh aja, banyak, salam Michael dah siap <tuk> <Ngarisian mana, tuk> <tuh? tuk> percaya, percaya, ah, percaya tuh Udah percaya jujur ayah. pan -jubeh. jujur ayah, Oh gitu kitu bisa bohong bisa nyanyi kali <interessantes> In <oficial> ya channel youtube nya ya. lagu nang, lagu di like di komen akun youtube kiwabu. gue datang kan, uh, uh, tadi cerita sih, nyanyi, ya tere nyanyi, ya, yeah. uh, Nya, tadi janji suci, cina. jika janji suci Dari kaya kaya... Pilih, di Rambung, na. tadi keluarga bisa nyanyi. No, Pilih. Pilih. Pilih. jangan nyobain, kalau atau tadi. pas ya. kurban Kurban Bisa, Nah saya menyajikan banyak jenis. nyanyi, Bapaknya biasanya ditanggung. Saya menyajikan Bapak Iki, hadiahnya. Ya ampun, adanya. Ada. Gusti, yeah. ganteng dia <laki> Ya ganteng ini, ini. Ya ampun, ya Ya ampun, ya ampun. Ya ampun, ya Nina Bu Masa, Bu oh, sayang ya mau joget atuh. Mare nyanyi dong. latihan tuh ini udah melatihan aja aduh, itu perasaan gitu, bahagianya spesial kecuali, kawin ini juga maksudnya, ibu ya, teh cuman ya tempatkan eh mau di Kata -kata. ya ditemenin nah nah ada mau Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Ini Terima kasih. Terima kasih. Terima ada tuan tuh ih lagi uang, bogoh. Iki. Tapi enama sing wadah di imah. Memang wadah di imah doa capek, ada